mengenali penyebab stroke, kondisi yang dialami Mami Popon sebelum meninggal. Stroke merupakan salah satu kondisi yang bisa menyebabkan kematian. Kematian Nenek Rafi Ahmad, Mami Popon, karena stroke merupakan salah satu contoh pentingnya mengenali pemicu stroke. Stroke terjadi saat ada sesuatu yang menghalangi suplai darah ke otak atau pembuluh darah di otak pecah. Kondisi ini bisa terjadi tiba-tiba dan harus segera ditangani karena bisa fatal. Jika tidak ditangani, stroke dapat menyebabkan kerusakan otak yang berkepanjangan, kecacatan jangka panjang, hingga kematian. Menurut Mayo Clinic, ada dua penyebab utama stroke, yaitu arteri tersumbat atau disebut stroke iskemik dan bocor atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Struk iskemik terjadi ketika pembuluh darah otak menyempit atau tersumbat, sehingga aliran darah berkurang iskemia. Penyumbatan atau penyempitan tersebut dapat disebabkan oleh timbunan lemak di pembuluh darah atau oleh gumpalan darah yang mengalir melalui aliran darah. Terutama dari jantung dan menyebabkan pembuluh darah di otak tersumbat. Struk hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan di otak. Beberapa faktor risiko stroke antara lain, hipertensi, tekanan darah tinggi, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, obesitas, kolesterol tinggi, diabetes, riwayat stroke atau serangan jantung sebelumnya, penyakit jantung atau pembuluh darah, usia lanjut. Untuk mencegah stroke, sebaiknya lakukan beberapa tindakan seperti mengontrol tekanan darah, menghindari merokok, mengurangi konsumsi alkohol, mengatur berat badan dengan pola makan sehat, dan olahraga teratur, mengontrol kolesterol dan gula darah, menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Jika mengalami gejala-gejala stroke, segera pergi ke rumah sakit atau menghubungi layanan darurat kesehatan. Gejala-gejala stroke antara lain: kelemahan pada satu sisi tubuh, kesulitan bicara atau mencerna, pandangan kabur, kehilangan keseimbangan atau koordinasi. Dengan mengenali pemicu stroke dan melakukan tindakan preventif, diharapkan dapat menurunkan risiko terkena stroke. Namun, jika terjadi stroke, segera mencari bantuan medis adalah langkah yang sangat penting. Penanganan yang tepat dan cepat dapat membantu mengurangi kerusakan otak dan memperbaiki kondisi kesehatan. Jadi, jangan ragu untuk mencari bantuan medis jika mengalami gejala-gejala stroke atau terdapat faktor risiko yang dimiliki. Tips mencegah stroke di usia muda. Struk bukan hanya terjadi pada orang tua, tetapi juga bisa terjadi pada orang muda. Meskipun demikian, risiko stroke pada orang muda lebih kecil dibandingkan orang tua. Namun, tidak ada salahnya untuk mulai mencegah stroke sejak dini agar tidak terkena stroke di usia yang lebih tua. Berikut adalah beberapa tips mencegah stroke di usia muda, kontrol tekanan darah. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu faktor risiko terbesar stroke. Tekanan darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke. Kontrol tekanan darah dengan mengubah gaya hidup sehat seperti mengurangi asupan garam, meningkatkan asupan sayur dan buah, dan melakukan olahraga teratur. Hentikan kebiasaan merokok. Merokok merupakan salah satu faktor risiko stroke yang paling berbahaya. Asap rokok dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Hentikan kebiasaan merokok, atau jangan mulai merokok sama sekali untuk mengurangi risiko stroke. Kurangi konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan risiko stroke. Kurangi atau hindari konsumsi alkohol untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan mengurangi risiko stroke. Olahraga teratur. Olahraga teratur dapat mengurangi risiko stroke dengan cara menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Usahakan untuk melakukan olahraga minimal 30 menit setiap hari atau setidaknya 150 menit dalam seminggu. Kontrol kolesterol. Kolesterol tinggi dapat menumpuk di pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan. Kontrol kolesterol dengan mengubah pola makan, seperti mengurangi asupan lemak jenuh dan meningkatkan asupan serat. Jaga berat badan ideal. Obesitas atau kelebihan berat badan dapat meningkatkan risiko stroke. Jaga berat badan ideal dengan mengatur pola makan sehat dan melakukan olahraga teratur. Kontrol diabetes. Diabetes dapat meningkatkan risiko stroke. Kontrol kadar gula darah dengan mengatur pola makan, mengonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Terjaga kesehatan jantung. Penyakit jantung seperti jantung koroner, hipertensi, atau penyakit pembuluh darah lainnya dapat meningkatkan risiko stroke. Jaga kesehatan jantung dengan mengikuti anjuran dokter. Mengontrol tekanan darah dan menjalani pemeriksaan rutin. Hindari stres. Stres dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan risiko stroke. Carilah cara untuk mengelola stres, seperti dengan meditasi, olahraga, atau terapi. Jaga kebersihan mulut, gusi yang sakit, atau masalah gigi dapat meningkatkan risiko stroke. Jaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi setelah makan, menggunakan dental floss, dan menjalani pemeriksaan gigi rutin. Dengan mengikuti tips-tips di atas, kita dapat mencegah stroke di usia muda dan menjaga kesehatan pembuluh darah sepanjang hidup. Jangan lupa untuk juga menjalani pemeriksaan kesehatan rutin untuk mengetahui kondisi kesehatan pembuluh darah dan mendapatkan saran dari dokter terkait cara mencegah stroke yang tepat bagi kita. Cara menyembuhkan stroke stroke merupakan kondisi yang bisa menyebabkan kecacatan jangka panjang atau bahkan kematian. Oleh karena itu, penting untuk segera mendapatkan perawatan yang tepat apabila terjadi stroke berikut adalah beberapa cara menyembuhkan stroke perawatan medis segera jika terjadi stroke segeralah pergi ke rumah sakit atau menghubungi layanan darurat kesehatan perawatan medis segera dapat membantu mencegah kerusakan otak yang lebih parah dan meningkatkan peluang sembuh medikasi dokter mungkin akan memberikan medikasi untuk mengurangi gejala stroke seperti aspirin untuk mencegah pembentukan gumpalan darah atau obat-obatan lain untuk menurunkan tekanan darah atau mengeluarkan gumpalan darah. Operasi Operasi dapat dilakukan untuk mengeluarkan gumpalan darah atau memperbaiki pembuluh darah yang bocor. Operasi ini harus segera dilakukan setelah terjadi stroke untuk mengurangi kerusakan otak yang lebih parah. Rehabilitasi setelah mendapat perawatan medis, mungkin dibutuhkan rehabilitasi untuk membantu mengembalikan fungsi tubuh yang terpengaruh oleh stroke. Rehabilitasi dapat meliputi terapi fisik, terapi bicara, dan terapi okupasi. Mengubah gaya hidup untuk mencegah terjadinya stroke kembali sebaiknya mulai mengubah gaya hidup sehat. Ini termasuk mengontrol tekanan darah menghindari merokok, mengatur pola makan sehat, dan melakukan olahraga teratur. Juga penting untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin untuk memonitor kondisi kesehatan. Dengan cara-cara di atas, stroke dapat dicegah atau disembuhkan. Namun, penting untuk segera mendapatkan perawatan medis apabila terjadi stroke agar dapat mengurangi kerusakan otak yang lebih parah dan meningkatkan peluang sembuh.